Semua. Semuanya. Saat telah tiba. Dikhianati olehnya. Hati seorang petar tidak pernah lupa. Terlalu lambat Namun, sangatlah sulit untuk direka Sama seperti sebuah siluet di tengah Yeah. <laughs> You will Initiate retreat. <tuk tangan> Petarung sejati. Oh, Tidak pernah ready. bertindak dengan perasaan Awas An seperti sebuah sini bahwa sulit untuk direkam, sama seperti sebuah siluet di tengah gelap. Suatu hari, aku akan kembali ke lantai itu dan membakarnya hingga rata rata Tidak pernah bertindak dengan berasaran Memori sangatlah sulit Meskipun ingatan dengan cerita yang memilukan Do Initiate retreat! <laughs> Hati. tidak pernah bertindak dengan perasaan Suatu saat aku akan kembali lagi yang ingat, dan membangunnya, hingga nampaknya. Meskipun ingatanku tidak akan pernah berubah. Untuk saat ini. Suatu hari, aku akan kembali ke lab itu dan membakarnya hingga rata dengan tanah. Memori sangatlah sulit untuk direkam, sama seperti sebuah video yang dikenakan pun.